Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini persahabat ada kabar penting dari Indosiar Mengenai acara konser Cinta Leslar bersemi kembali Ternyata itu bukan kabar resmi dari Indosiar Ini kabar hoax persahabat ya diingat untuk fans Lesti dan Vilar jadi jangan sampai termakan info-info persatabatiah ya mengenai acara konser. Itu tidak dibenarkan. Ini langsung diinfokan oleh akun Indosiar. Perhatikan di kalimat caption info yang dituliskan. Hoax. Halo besti Indosiar. Menanggapi berita yang beredar. Yang dibuat oleh akun yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan logo Indosiar. Maka dengan ini, Indosiar meluruskan bahwa itu adalah hoax atau tidak benar. Pada tanggal tersebut, Indosiar menayangkan Live The Academy 5 Top 18 Group 2 Show pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Besti Indosiar untuk mendapatkan informasi resmi hanya lihat promo on air yang tayang di Indosiar dan di akun sosial media dan website resmi Indosiar. Sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Untuk itu, kami juga mengingatkan kepada siapapun bahwa penggunaan logo dan identitas Indosiar tanpa izin dan menyebarkan hoax adalah melanggar hukum. Itu kalimat info resmi dari Indosiar, karena untuk konser cinta Leslar, bersemi kembali itu adalah berita yang tidak benar. Kita harap bersahabat, ya. Tentunya, kita mendapatkan info-info langsung dari akun resmi Indosiar. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan, amin Berikutnya juga kita mendapatkan kabar mengenai Bunda Les dan Rizky Bilar Ini langsung info dari Bu Fir ya, Virus Leslar Ada pertanyaan sebelumnya dari para fans Bu Fir gimana ya, kabar mereka bertiga, kangen sama mereka bertiga Kita lihat jawaban dari Bu Fir Alhamdulillah baik-baik aja ketiganya Sekarang sedang menikmati indahnya kebersamaan untuk sementara, mereka memang gak akan muncul di publik Dan gak tahu sampai kapan Yang penting sekarang mereka baik-baik aja ya kan? Biarlah mereka stay private life dulu Biar tidak ada celah untuk orang-orang yang suka memanfaatkan Dan menari di atas masalah hidup orang lain Betul sekali persahabatnya yang penting kita sudah mendapatkan informasi kabar Lesti Bilar dan BBL itu baik-baik saja dan Alhamdulillah mereka lagi menikmati indahnya kebersamaan luar biasa Masya Allah berikutnya juga persahabat ya para fans Lesti kejora ini bergerak bersama-sama untuk mengadukan acara trans TV pagi-pagi ambiar karena sudah tentunya menyalahgunakan acara Masalah Lesti Kecewa di bawah bawah persahabatnya ini kita lihat dengan Bu Fit Mengajak semuanya terkhusus fans Lesti Kecewa untuk tentunya mengadukan ke KPI persahabat. ya Kita doakan saja mudah-mudahan tidak ada lagi acara-acara yang membuat tentunya semua orang membuli dan menghujat Lesti Kecewa kita sebagai fans harus terus mensuport apapun yang dilakukan oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar. Berikutnya disimak juga di unggahan IG-nya Bang Bobi Suarez. Tiga jam yang lalu persahabat mengunggah sebuah postingan. Ini berada di toko emas tersabat ya, tepat tentunya toko Rizky Billar. Namun ada tentunya beberapa wartawan yang sudah mau mewawancarai Bang Bobi. Ada apa lagi ini? Kan udah selesai. Aduh, pusing deh, eke, kata Bang Bobi, persahabatnya, kalimat yang diposting. Dan kita lihat juga tentunya ada sebuah kalimat komentar, sekalian mau beli berlian kali Bob, katanya tuh ya, ada juga tanggapan lain, gak usah bang, takutnya maksud kita apa, nanti orang mikirnya apa, diam itu emas. Ada juga yang menyarankan tidak usah mau diwawancara, cukup diam, tidak mengambil dan tidak mengembar-gembar persahabatnya. Tetap kita selalu mensupport untuk lesti Rizky Wilar. Berikutnya disimak juga persahabatnya. Lagi-lagi ada postingan mengenai Marcel Widianto yang menyindir Rizki Wilar saat membacakan pemenang nominasi dia Sepertinya Marcel ini persahabatnya tidak menyukai Rizky Bilar, sampai Papa Billar pun disindir-sindir di acara TV loh ini ya. Kita tentunya lihat juga, banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari tim Boy Lestifati, Lestal Lovers mengatakan, Terlihat dari sini, mana lawan, mana kawan, yang mana yang tulus, mana yang pansos, semoga kejadian ini menimpa Anda sempurna aja, katanya tuh ya. Ada juga tanggapan lain dari Indri1972 mengatakan Gak tahu apa nasib lu berdua ke depannya Seperti apa bisa jadi lu berdua kena masalah yang lebih-lebih dari Leslar Itu kalimat doa dari fansnya Lesti dan Bilar Untuk Marcel Widianto yang sudah menyindir Rizky Bilar di acara TV ya Kita lihat juga di kabar selanjutnya Alhamdulillah kabar membanggakan Untuk single Lesti Kejora Sekali seumur hidup sudah tembus 35 juta viewers Congratulations ya untuk Sekali seumur hidup Masya Allah mudah-mudahan Lesti selalu berkarya dan memberikan karya terbaik Amin Berikutnya juga persahabat perhatikan ada sebuah kalimat yang diunggah Oleh Elfad 21 Stop saling lempar Komentar negatif Saya heran kalian bilang mendukung Keputusan Lesti dengan baik tapi dengan enaknya saling lempar cacian di fit orang-orang yang saat ini butuh ketenangan, butuh support, sistem yang kuat. Ayah Kejora contohnya, membela tidak harus dengan membalas komentar-komentar negatif kok, diam saja jika tidak bisa berkata positif atau tidak bisa mendoakan, saya saja membacanya miris. Tuh banyak cukup mendoakan saja ya, jangan sampai membalas komentar-komentar negatif. Kita sebagai fans tetap optimis tetap di jalan yang benar Prasabat, ya, Kita selalu dukung buat Lesti dan keluarga besar Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update Yang akan selalu memberikan kabar terbaru mengenai Bunda Lesti kejora. Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang Bin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh